Itu apa? Time table itu artinya adalah jad, jadwal. Nah, jadwal kalian itu loh. Itu kalau bahasa Inggrisnya ada dua. Pertama itu time, time table Yang kedua itu adalah ske, ske, schedule. Ya. Oke, okay. saya tanya ya. Didi, timetable artinya apa, Didi? Time table Hmm. tadi putus-putus ya atau gimana tadi kepencet timetable oke okay, timetable artinya apa what is timetable tadi udah dijelaskan artinya apa jad jadwal timetable itu artinya jad jadwal ya Teman-teman ya, ada uh, Rafid sama-sama teman-teman ini yang lain. Yang belum datang, yang nonton video. Timetable itu artinya jadwal. Jadi maksudnya adalah kalian itu kalau ingin menyampaikan jadwal itu bisa menggunakan timetable atau satu lagi. ya. Yang Mas Bakti tulis di kolom chat ya. Kira-kira bacanya gimana nih? Bacanya gimana itu? Bac nya gimana itu? Schedule. Keju ya. Tirukan, kan Mas Bati ya, Rafi sama Didi ya. Schedule. Schedule. Nah, schedule artinya apa? Jadwal ya. Schedule itu artinya jadwal ya. Adi -adi ya. Nah, ada ada ya. jadi ada dua. pertama ada timetable. Ya. nah perhatikan ya di sini ada beberapa ada ya uh, ada ada pelajaran ya ada Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday sudah tahu ya Monday itu apa Monday Duh, nama hari udah Selasih. bisa kan masa belum bisa Marahnya sudah tuh Monday apa Sen Monday Senin oke okay. Kita bareng-bareng yuk, hari hari Senin sampai hari Minggu yuk, bareng-bareng, Raffi juga ya. Senin apa bahasa Inggrisnya? Monday. Monday, oke. Okay. Sel Selasa? Tuesday. Tuesday, oke. Okay. Prabu? Wednesday. Wed, oke. Bagus. Kamis? Thursday. Thursday ya Thursday, ya. Thursday. Oke, okay, uh, Jumat. Friday. Friday. Jumat itu bukan free day, Friday, Friday. Friday. Lagi ulang, Friday. Friday. Okay, Oke ya, sebentar ya. Status, sebentar ya. Kemudian, kalau hari Sabtu, apa Sabtu, Sabtu, Saturday ya, harusnya di luar Sabtu, Sabtu, Sabtu, lo kalau hari lo. Sabtu, apa bahasa Inggrisnya? Saturday. Saturday. Oke. Okay. Minggu berarti apa? Minggu. Oke. Okay. Minggu Sunday. Sunday. Ayo cepat. Saya ini, udah, sudah, sudah, itu ya, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, baik-baik ya oke Nah sekarang lihat ya di sini sudah, sudah, Ada sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, ada sejarah. Halo, Mister. Halo, Didi. Iya, Mister. Ya, uh, Sebenarnya sebentar ya, Didi ya. Coba Didi, what are the schedule for uh, Monday? Hmm, ada sejarah dan dan bahasa Inggris. Halo mister. Halo, Mister. Halo, Didi. Halo. Iya, Mister. Oke, okay, uh, ya, oke. Okay. Terdengar ya. Oke, okay, lanjut lagi ya. Uh, Pak Lukman, tolong saya dijadikan host lagi, Pak. Uh, oh ya, sudah ya. Oke, okay, terima kasih Pak Lukman. Oke, okay, lanjut ya. Uh, ini ya, uh, apa? Uh, Didi sama Rapid. Oke. Okay. Uh, Didi, coba, what is the schedule for Monday? Coba, schedule untuk Monday itu apa aja? Um, ada okay. history and English, history, history, kemudian history and English. Masa itu, tok? Hmm? Masa cuma itu, tok? Oh, ada science. Oke, okay, good ya. Kemudian terus sampai bawah. Ada art, art, friends, sama French. Coba ikuti Mas Bakti. French, French, French, French. French. French. French. Kemudian apa? Geografi. Oke, okay, kemudian yang ini bawah? geografi karena hujannya luar biasa ini, ya, uh, gini aja. Uh, jadi, kalau ditanya jadwal, ya, kalau ditanya jadwal itu dijawabnya seperti ini, ya, "What are the schedules for today?" Artinya apa? Apa jadwal-jadwal hari-hari ini, ini di atas ini? Nah, ini ada. Ya, ada kata break, ada kata lunch. Artinya apa? Break itu artinya apa? Break itu artinya apa? Break. Isti istirahat. istirahat. Break itu istirahat. Ya. Break itu istirahat. Kalau lunch? Lunch apa? itu... Apa itu lunch? Lunch. Uh, lunch, apa lunch itu... Um, ya apa ya coba yang lain coba uh, ini ada Rafid yang lain teman apa lunch itu artinya apa lunch apa lunch artinya apa? bukan lunch apa ya nggak uh, tahu apa lunch lunch itu artinya apa lunch itu kalau mak kalau kalau sarapan bahasa Inggrisnya apa sarapan bahasa Inggrisnya apa sarapan itu bre eh sarapan sarapan apa bahasa Inggrisnya coba ulang lagi lunch artinya makan siang makan nah, siang lunch itu makan siang kalau sarapan apa breakfast Breakfast, bagus. Breakfast. Lunch. Makan malam apa? Makan malam. Dinner. Nah, dinner. Jangan takut dinner. Nah, perhatikan ya. Ini jam berapa ini? Jam 10 sampai jam 11 itu artinya break. Break itu artinya apa? Istirahat. Istirahat. Kemudian nih, ada... Ini ya, ada uh, jam berapa ini? Lunch itu jam berapa ini berarti? Jam 1 oh, sampai sam jam... jam 3. Jam 1 sampai jam 3. Jam 13 sampai jam 2, oh, 14. Mulai lagi jam 14. jam 14 berarti sampai jam berapa? Mulai lagi jam 14 itu jam berapa? Jam 2. Jam 2. Nah, jam satu sampai jam jam 2. Oke, okay, Didi, jam 16 jam berapa, Didi? Hah? Jam 16. Jam 16 jam berapa, Didi? Jam 16. Itu jam, 16. jam Jam 16. Jam 16. 4. 4. oke. Okay. Jam 21 eh. jam berapa? 4. Hah? Jam 20. Jam 21. Kosong-kosong. Kosong dua jam sembilan nah itu ya jadi di ini ya di apa ya jadi jamnya kayaknya ini masih bingung ya kalau angka kayak gini suaranya okay. agak berputus oke okay, gitu ya ada ya Oke, okay, sebentar ya sebentar ya Oke, sekarang mana? Lumayan. Sudah mendingan belum? Udah. Lumayan ya. Oke, sebentar ya. Aduh ya. Teman-teman yang lain ya. Halo, Rafid? Halo. Oke, Rafid ya, coba. What are, berdasarkan nih ya, lihat aja dulu ya, Rafid ya. What are the schedule for Tuesday? Math. Komputer Thursday. Oke, okay, just cek, cek, Terus, cek, cek, studies. cek, Compute. computers, computers. Computer, studies. cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, bilangnya bagaimana sport ya. apa ini sport ya bilangnya sport ya. sport itu di jam di jam sore ya di jam sore ya sport ya oke ini kelasnya model ini ya luar negeri ya pulangnya itu jam 4. jam 4 sore jam empat sore itu baru pulang sekolah tapi sabtu sabtu libur ya. sabtu libur tapi jam 4 sore pulang oke ya e, gini ya perhatikan terus kemudian kalau saya tanya Didi Didi what are the schedule of Friday, day history, ya yeah. break, match, match. match. break, yeah. English, geography, breaknya nggak perlu disebutin, Kak. Breaknya itu nggak perlu disebutin, breaknya itu istirahat, nggak nggak perlu disebutin, kan? Oh. kan? Oke, okay. pulang lagi dari depan yuk. What are the schedule for Friday history? math english geography com computer computer. computer computer studies french french terus french apa? French apa? French, good good ya French itu apa? Apa sih? bahasa bahasa Inggris bahasa Inggris apa French bahasa, hmm. Prancis. Prancis. bahasa Prancis. Inggris bahasa Inggris dia Inggris, <laughs> bahasa Inggris dia Inggris, <laughs> bahasa Inggris bahasa Inggris dia Inggris, bahasa Inggris dia Inggris, bahasa Inggris dia Inggris, bahasa Inggris dia Inggris, bahasa Inggris dia Inggris, bahasa Blah, blah, blah. Sebentar ya. Oke, berarti gimana, adik adek, -adek kalau menanya jadwal, uh, tanya gimana? What are? Halo, tanya jadwal gimana tadi? What are? What are schedule? What are the schedule What are for? Blablabla. Kalau Jadwal untuk hari ini berarti gimana tanyanya? What are, what are the schedule? Jadwal hari ini. Untuk nah, buat are the schedule for to today. Rafid for coba. Apa jadwal jadwal untuk besok kira-kira bagaimana Rafid? Jadwalnya untuk besok. buat are? R Besok bahasa Inggrisnya apa? Tumor. Tumor. Nah, tomorrow berarti gimana? Nah. Bentar ya, sebentar ya, sebentar ya. Oke, berarti gimana, Rafid? Buat are? What are? The The timetable bukan timetable tuh tapi pakainya apa schedule yeah. schedule ya yeah. table itu kalau ininya apa yang ditulisnya di papan itu namanya time timetable tapi kalau di ini kalau ditulis kalau namanya itu apa schedule yeah. coba itu di ya itu ya coba ayo bagaimana apa jadwalmu besok? What are the yeah, schedule for S schedule tomorrow? For? Ada for-nya. What are? What are the schedule for the schedule for tomorrow for? nah kayak gitu ya berarti kalau bagian apa jadwalmu minggu depan gimana teman-teman yuk bareng yuk what are what are the schedule the schedule for, for? Nah, wow. di, uh, minggu depan tuh bahasa Inggrisnya apa depan mau next eh next, next, next apa Rafit? next apa next week bagus next ya coba week. berarti next gimana week. what are for the schedule, schedule. For. for for next week, week. Next. nah next week kayak gitu ya, ya jadi adik-adik sekarang sudah bisa nanya jadwal ya nah sekarang nih Mas Bakti tanya ke satu-satu kalian ya coba ini jadwal kalian ya jadwal sekolah kalian ya Oke, saya tanya ke Didi dulu. Didi, what are your schedule for today? Jawabnya gimana, Didi? sudah disebutkan yuk. Jadwalnya Didi hari ini apa aja? What are uh -huh. your schedule for today? Silahkan dijawab, Didi. Yuk. Disebutkan hmm. aja langsung. Jadwalnya apa aja? Pakai bahasa saya... Inggris tapi ya. Coba, pelan-pelan yuk. Saya, apa? Science, oke okay, terus. Agama, agama. Itu apa ya? Agama berarti is um, Islam gitu aja. Islam. Islamic region boleh. Terus apa lagi? Terus. Oke, okay, terus? Bahasa Indonesia. Nah, jadwal sendiri lupa. Pak. Bahasa Indonesia. ya Indonesian. Oke, okay, terus? Udah. Ya, terus? Udah itu aja. Tiga. Iya, saya hari ya. ini. Oke. Okay. Se Lanjut. Puasa ya, oke okay ya. Terus ya, lanjut ya. Nanti nanti kedili lagi ya. Jadi jangan ini, jangan kemana-mana. Nanti tanya lagi. Uh, Ravid, lo? Halo. What are? Coba ya, jawab Rafit ya, pelan-pelan ya. What are your schedule for today? Sport. Sport, oke, okay, good. SBK apa itu yang mau SBK itu apa? Art. Art Art. oke, okay, good. Next, bagus terus. English, English oke, okay, good. Apalagi Islam lagi masih udah selesai? Islam oke, okay. berarti empat ya oke. Okay, good. Nah, sekarang tanya lagi ya, gantian. Profit lagi. What are your schedule for tomorrow? Ntar ini lupa soalnya jadwalnya nggak habis diganti karena jadwal ramadan jadwal baru ya ramadan ya. oke okay, jadwal yang lama juga nggak apa apa ya jadwal yang ramah juga nggak apa apa Rafiq yang kamu apalkan aja nggak apa apa Indonesia oke okay, Indonesia oke okay, good terus tahfiz apalagi terus nah, tahfiz apa? Tahfis. Sudah ya? Hanya bermasalah Tah. -ti. Apa tadi? Tahti. Tah apa tahfis? Tahfis. Tahfis. Oke, tahfis. Oke, okay. okay. terus next. PKN. PKN. Oke, okay. PKN boleh langsung PKN aja nggak apa-apa. Terus apa lagi? Med. Med. Oke. Udah hafal Belum. Belum ada lagi? IPS. IPS itu apa? Sosial. Sosial. Social science ya. IPS itu bahasa Inggrisnya sosial. Social. science ya. Coba tirukan Mas Bakti yuk. Sosial. Social science. Social science. science. science. Oke, okay. good ya. Kayak gitu ya. Coba sekarang saya saya Mas Bakti tanya ke ini tanya ke apa tanya ke Didi Didi what are your schedule for tomorrow hmm, ada pendidikan Pancasila oke okay, Pancasila terus dan kewarganegaraan kewarganegaraan oke okay. terus itu aja oke okay. apa tadi coba diulang lagi ya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Pancasila gitu bilang aja Ya, Can oh, Pancasila. Pancasila terus dan kewarganegaraan oke. Terus itu doang, berarti bilangnya gimana? Pancasila, and bilangnya n bilangnya nah gitu dan itu bahasa inggrisnya apa bilangnya gitu nah, bilangnya nah bilangnya bilangnya bilangnya bilangnya bilangnya bilangnya bilangnya bilangnya bilangnya bilangnya bilangnya bilangnya bilangnya bilangnya teman-teman bilangnya bilangnya uh, bilangnya bilangnya bilangnya bilangnya Sini sudah hari ya, kalau kelasnya sudah diganti jam 3 ya. Iya, halo, sudah ya? Oke, berarti setiap siswa sudah tahu ya. Jangan sampai ada salah jadwal ya. Oke, lanjut ya, teman-teman. Ya, perhatikan ya, adik-adik. Ya, nah, di sini ada jamnya. Coba, Mas, Bakti pengen tanya ya, kalau jam delapan ya? Kalau jam delapan ini, jam delapan pas... Pagi itu bilangnya, "Bagaimana kalau zaman pagi dulu?" Bilangnya, "Bagaimana jadi jam berapa, Mister? Halo, Mister. Halo." Oke, okay, halo. Didi, halo. Iya, jam berapa, Mister, tadi? Jam 8, jam 8 pagi, itu bilangnya bagaimana kalau dalam bahasa Inggris? Jam 8 pagi. Ya, 8 pagi hmm. bilangnya bagaimana? Jam uh, ini pagi. Uh, Rafid, gimana? Coba jam 8. Masa jam 8 nggak tahu? 8 itu bahasa Inggrisnya apa? 8 8 berarti 8 eh 8 o'clock jam la, jam 8 kalau jam 8 pagi bilangnya 8 a.m. a.m. Coba di ini Mas Bakti ya. Ini perhatikan ya karena ini apa? basic ya. Nanti kalian intinya nanti dilanjutkan hari ini ya, hari besok Rabu ya. Cuma ini uh, Mas Bakti kasih pengantarnya a -A aja. A -A Oke, okay, jam delapan itu bahasa Inggrisnya, gimana tadi? Hmm, eight eight. eight. A, A clock. clock. Ah, eight o'clock. Eight o'clock. Eight o'clock. Coba tirukan bareng-bareng yuk. Eight. Eight o'clock. Eight, eight o'clock. Good. Ya, coba. Kalau jam sembilan pagi bagaimana jam sembilan bagaimana coba sembilan itu bahasa Inggrisnya apa gampang gitu aja sih nine? nine nine o'clock nine o'clock good nine o'clock oke okay, sekarang ya gantian Rafid ya Rafid kalau jam sebelas gimana berarti Rafid eleven o'clock jam sebelas Good, eleven o'clock. Oke, eleven o'clock ya. Good ya. Yeah. Terus, satu lagi. Kalau kayak gini, bagaimana? Hilangnya bagaimana? 12 o'clock. Twelve ya? Yeah. Jangan ini ya. Yeah. Ingat Didi, satu kali bacaan aja. 12. Oh. jangan twelve gitu, 12. jangan 12 Nah, twelve, twelve, twelve. Twelve, twelve. Twelve, Gini ya. twelve. Twelve, twelve. Twelve, twelve. Twelve, twelve. Twelve, Coba kalau sudah tahu nanti ini gampang. Tapi kalau belum tahu nanti dikasih tahu. Kira-kira bahasa Inggrisnya bagaimana? Coba kalau Didi bagaimana? Hmm. tidak tahu. Oke, okay. kalau Rafid bacanya bagaimana? Half eight. Half past half past eight. Yeah. Good half past eight. Ya, half past 8 artinya apa? jam 8 pas uh, itu lewat ya jam 8 lewat half itu apa? half apa artinya? Seteng setengah setengah uh, satu jam itu berapa menit adik-adik? 60 60 berarti kalau 30 setengahnya kan? iya ya kan? Kalau tiga berarti setengah setengah jam kan? Iya. Maksudnya adalah jam 8 lebih di setengah. Berarti kalau bahasa indonesia bagaimana? Setengah sem di setengah sembilan. Setengah 9 Kalau dalam bahasa Indonesia setengah sembilan. Jadi bahasa Indonesia itu berpacu ke jam selanjutnya, gitu ya. Tapi kalau kita berpaku, kalau bahasa Inggris itu berpacunya kepada jam sebelum. Sebelumnya. sebelumnya ya, oke lanjut lagi ya, ada ya, kalau kayak gini bagaimana? Sebentar ya, coba yuk, ada yang bisa nggak? ah uh, setengah dua belas, hal, hal pas. Twelve, half past, half past eleven. Ini kan jamnya half. berapa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu maju ke depan, Didi. Tapi kalau bahasa Inggris hmm. itu bilangan yang sesuai, sesuai oh, ininya. Berarti half, half past eleven. Pas Kemudian berarti jamnya berapa? Kalau bahasa Indonesia? Setengah, dua belas Nah kayak gitu, jadi bahasa Inggris itu mirip seperti Apa? Mirip seperti angka Angkanya, hmm. tapi kalau bahasa Indonesia itu maju ke, maju ke depan nah, Kayak gini ya, Adik-adik ya Nah itu untuk setengah ya Coba lagi ya, coba lagi ya Sekarang nih, gantian coba ya Gantian ya, coba Sekarang yuk Rafid ya, coba Rafid Jam berapa ini Rafid? bilangnya bagaimana, yuk half past seven. Oke, okay, half past seven. seven. seven. Bagus, yuk. Didi, yuk. Yeah. Uh, iya. Gini ya, Didi. Uh. Mana? Half past past ten. Ah, half past ten oke, okay, good. Lanjut lagi ya. Sekarang yuk. Rafid. Rafid. Hal past one. Oke, okay, bahasa Indonesia-nya bagaimana, Rafid? Tengah dua. Oke, bagus ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu maju ke maju ke The depan. Ya. Jadi jangan ini, jangan apa, jangan terkecoh ya. Oke, okay, selanjutnya, ayo. Ayo didik Hal past four, eh five five coba hitung hitungannya Didi ya agak bermasalah. Didi, Didi itu sering lupa. Half past five. half past five artinya jam bahasa Indonesia setengah, bagaimana? Setengah 4 Eh setengah enam. Nah, setengah malah mundur kamu setengahan en setengah enam gitu ya jadi kalau bahasa Indonesia sekali lagi maju ke, ke maju depan. ke depan nah sekarang dibalik ya sekarang dibalik ya nggak apa-apa intinya intinya apa tadi half itu artinya apa Se setengah nah, half itu artinya setengah gitu ya coba ya nah, sekarang ya Adik-adik ya coba kita mulai dari Didi dulu setengah lima bahasa Inggrisnya bagaimana Setengah 5 Nah, bahasa Inggrisnya bagaimana? Nah, kita balik ya dari Indonesia ke Inggris Pelan-pelan aja How fast pas, For How pass. pass For Bagus How Pass For mana? Mundur ke? Kalau dalam bahasa Indonesia di Inggris kan, mundur ga? Mundur ga? Ke. Mundur ke. ke belakang. Kalau mundur. <laughs> mundur ke belakang, toh. Masak <laughs> mundur ke depan? Oke ya. Lanjut ya. Terus kemudian nih, uh, ini apa? Uh, Rafid ya. Coba. Setengah. Nah, dua bahasa Inggrisnya bagaimana? Rafiq, yuk, half past eleven. Good, bagus, Rafiq. Ya, half past eleven. Nah, Jadi jam berapa? 11. tiga tiga tulisannya. Nah, kayak gini ya. Oke, berarti sekali lagi ya. Kalau dalam bahasa Inggris ke Indonesia, berarti... Eh, sorry, bahasa Indonesia ke Inggris berarti mundur, ke Mundur ke belakang, ke nah, jadi ngikutnya itu ke belakang, bukan ke depan. Ya, kalau bahasa Indonesia itu ke depan. Ya, oke, okay, tadi apa? Sekali lagi, half itu artinya apa? Ada, ada, Setengah. Apa tadi half? Setengah. Setengah. Nah, coba ya, setengah latihan dulu pakai setengah. Nanti ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, apa ada, ada, ada, ada, ada, ada, ya, coba ya. Teman-teman, ya coba lihat ini ya. Jam yang ada di sini ya, sebentar ya, kelihatan nggak? Oke ya, coba ya, kita lihat ya. Hmm, oke, okay, sebelumnya oke. Okay. Okay. Nah ini ya, kalau half itu artinya apa? Seteng setengah. setengah. Nah coba ya, Mas Berti juga akan ajarkan lagi, satu lagi. Ada yang namanya, ada half, kemudian ada quarter. Quarter, quarter. quarter itu seperempat. Seperempat dari satu jam itu berapa menit, adik-adik? Seperempat, 20. Dari, dari, dari 60, satu jam kan 60, toh. seperempatnya berapa berarti? dua eh ntar coba lima belas lima bagus ya 15, jadi 15. kalau quarter itu maksudnya 15 belas lima belas menit ya. Nah, coba ya nah sekarang nah kemudian uh, ini ya contoh gini ya misalkan ya kalau kini bahasa Inggrisnya bagaimana ada dek Hm, Kalau half tinggal diganti quarter quarter berarti gimana? Quarter. Quarter. pas. Pas. Eight. Nah, quarter pas eight. eight. Go seper Quarter. Sekali lagi apa, Dedek? Putus-putus ya? Sebentar ya. Iya yeah, mister. sekali lagi, Bikuti. sekali lagi apa, Dedek? Quarter? Quarter itu seperempat. Uh, seperempat atau seperempat gitu ya. Oke, okay, berarti 15? Pas. 15 berapa berarti? 15. 15 menit. Iya, <laughs> <laughs> Ya masa 15 detik, lima 15 menit ya, quarter pas. Pas eight. pas, eight. nah berarti gini ya, maksudnya Mas berarti gini maksudnya, kalau pas ya itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya le, lewat, ya, Lembuk. Jadi pas itu artinya le, lewat. Berarti Lembuk. kalau dibaca ke bahasa Indonesia ya kalau dibaca ke bahasa Indonesia, adik-adik berarti se, apa jam delapan baca dari belakang ya. 8 seper. Selanjutnya ya. Coba. baca bagaimana berarti? Jam 8. Jam 8 lebih, lebih. Lebih. Perpat. Sepert Berarti pas itu artinya apa? Le lebih eh? Nah good ya benar kok eh ya. pas itu le lebih, lebih. benar. Nah. Kalau ada pas itu artinya le lebih. lebih. Contoh lagi nih eleven past half. Eh, sorry half past eleven. Bacanya dari belakang ya. Berarti bagaimana? Jam 11 Sebelas, lebih, lebih setengah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia lebih cocoknya jam setengah dua ya, jam dua, setengah 12.00. Ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, berarti sekali lagi. Pas itu artinya apa, Dinafid, Didi? Lebih. Lebih. Ya good. Nah sekarang Mas Bakti ajarkan pakai to, Nah nanti sisanya lanjut ini ya, sisanya debu uh, ya. Tu, adik-adik. Nah itu kalau tadi pas itu lewat, tuh itu artinya ku kurang, ya. tuh itu artinya kurang. Contoh kayak gini ya. Kira-kira nah, bahasa Inggrisnya bagaimana, adik-adik? quarter Oh iya quarter. 2 to 9. I 2 o perlu pakai pas? Kenapa kok pakai to? Karena jam, jam 6, eh, jam 9, sori, jam 9 kurang. kurang. Perhatikan Belum. dulu, perhatikan ya, perhatikan Adik-adik ya. Jam 6, jam 9 kurang kurang. Quarter berapa? Quarter itu seper4. Berapa 4 itu berapa? apa mister putus-putus. Sebentar ya. ya. Oke, adek, adek. Quarter tadi menit. Masih putus-putus, Mister. Halo, adek, adek. Halo. ya iya. Cek Iya, Mister. Oke. Okay. Quarter tadi berapa menit adik-adik 15 15 menit berarti jam 9 kurang 15, 15. menit tuh kan berarti tuh itu artinya apa kurang kurang Nah berarti gini ya pas itu artinya apa le lebih lebih nah, kalau tuh artinya apa kalau kurang. kurang kurang kurang ya. seperti itu ya ada ya berarti kalau kayak gini gimana bahasa Inggrisnya coba yuk mm, quarter to seven oke okay, good quarter to seven, seven. Itu bagus ya Nah, coba ya, sekarang kita langsung ya. Berarti ingat ya, quarter itu 15 menit. Tuh, itu ini berarti kalau misalkan kayak gini, adek-adek. Nah, kurangnya itu nggak harus quarter ya. Jadi, kurangnya itu boleh, misalkan kurang 5 menit gitu boleh. Contoh kayak gini ya, adek-adek ya. Lima, lima, berarti gimana? Um, quarter to seven. <laughs> kalau quarter, Mas Ali itu. Lima lima, loh, bukan empat lima, loh. Oh, matematikanya coba 60, ya. Satu jam itu berapa? 60 menit. Oke, okay. kalau lima kalau lima itu berarti kurang berapa menit ke satu jam? Kurang lima, nah, berarti bagaimana? Five? Two? Five, two. Five? Five. enam, seven. Ah, 5 to 7 atau 5 minutes to seven. seven. Oh, Artinya apa? Berubah. 5 jam 7 kurang 5 kurang 5 menit. Nah, gitu. Jadi mainnya matematikanya. Jadi dicariin apa? Selisih. Selisih. Nah, itu ya. Nah, itu tadi ya. Kalau to itu biasanya seperti ini adik-adik ya. Contoh lagi misalkan 6:35. Nah, kira-kira bagaimana? Coba, ada yang bisa nggak? Uh, itu kurang lima menit atau kurang berapa? <laughs> ya dicari toh, 60 ke 3:35 ke 60 itu berapa menit berarti? Oh. Ayo matematikanya, yuk. Ada ini coba, mm, kurang 25 berarti bagaimana? Twenty-five, mm, bagus. 25 five mini, tujuh, tujuh, seven tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, adik tujuh, tujuh, tujuh, 25 twenty ya oke okay, sorry ya twenty five minutes to seven atau ya atau boleh pakai thirty uh, five minutes uh, sorry pas six 35 minit. Jadi ini apa, Pak? 6. Lebih. Coba ada yang bisa nggak bedanya yang. Jam. Oke, okay, jam 6 lebih. 35. 35 menit. menit. Kayak gitu, toh Boleh kan? Kalau yeah. yang ini pakai pendekatan. ya yang Kalau yang ini pakai lebih. pendekatan. Eh? lebih ya sorry ya sorry mas beti jadi sebentar ya mas beti jaringannya agak buruk ya. sebentar ya halo adek dia ade. halo Iya, yeah, Mister. Halo, adek-adek. Halo, oke, okay, sebentar yeah. ya. Kak, berarti kalau yang atas tadi ya sebentar ya. Aduh, jaringannya masya Allah, Gusti Allah. 25 minutes to seven berarti kalau yang atas itu pendekatannya apa Ku? kurang. kurang kalau yang bawah pendekatannya apa le? lebih. lebih nah jadi boleh boleh aja nggak apa apa ya jadi kalian uh, inget, inget inget ya nanti kita lanjut dari rabu oh. kalau tuh itu artinya apa tuh itu kurang kurang ya pas itu lebih nah, nah pas itulah lebih, ya nanti ya uh, untuk teman-teman kita lanjutkan hari hari Rabu. Loh, ini Sanja baru masuk. Sanja, halo? Sanja baru pulang sekolah ya? Atau enggak tahu kalau kelasnya ini? Ganti uh, jam jam 3? Ada kegiatan enggak jam 3? Sanja, enggak? Ya Mister. Ya, Sanja baru tahu kalau jadwalnya jam jam 4 atau gimana? Enggak. Rupa jadwal? Farila. Iya. Sanja lupa jadwal atau gimana Sanja? Kita mulai jam 3 ya. ya. Soalnya puasa ini apa kalau jam 3 kan biasanya pada ini kan kalian pada siap Sanja jam 3 ada kegiatan nggak? Um, palingan lagi di jalan terus. Sanja jam 3 Tiga ada kegiatan, enggak? Senja lagi di jalan gitu ya? Oke, enggak? Okay. Kita mulai jam tiga dulu. Soalnya nanti kalau jam empat, itu ada kegiatan. Oke, hey, sanja gini loh ya? Halo sanja, ya, okay, mister. Gini loh Sanja, uh, sebentar ya. Ah, jaringannya masya Allah ya Rob. Halo Sanja, halo. Ya Mister. Ya gini loh Sanja, maksudnya kelasnya itu kalau puasa kita majukan ke jam tiga. Soalnya nanti kalau jam 4 kan kalian pada siap-siap buka gitu kan. Pada ke masjid atau kemana gitu ya. Makanya kita majukan ke jam 3. Nah Mas Bakri tanya, Sanja jam 3 ada ada, ada jam nggak? Ada kegiatan nggak? Sudah pulang sekolah belum kalau jam 3? Sudah. Sudah ya. Berarti mulai jam 3 ya. Nanti hari Rabu mulai jam 3 ya Sanja ya. Iya. Iya ya. Soalnya kalau jam 4 nanti selesainya jam 5. Kalian nanti kan sudah ini kok. Sudah repot-repot apa? makan gitu kan. Makanya kita majukan jam jam 3. Gitu ya? Iya. Yeah. Ya gitu ya. Nanti ini untuk hari Rabu terus sampai pokoknya pas bulan lebaran ini eh bulan lebaran, bulan Ramadan ini mulainya jam 3.4. Gitu ya? Oke. Okay. Fast So, Oke, okay. Mas Bakti tutup dulu ya pertemuan hari ini ya. Sebelumnya mohon maaf, uh, Mas Bakti ini uh, apa jangannya agak bermasalah. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di hari Rebo. Nah, kita tutup dulu. Terima kasih Sanja Rafid sama uh, ini Didi. Sanza mohon maaf ya karena yeah. uh, Sanza telat ya. Nggak apa-apa ya nanti hari hari apa hari Rabu di ini ya. Uh, jateng jam 3 ya. Oke, okay. Mas Bakti tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa adik-adik. Sampai nah, ketemu hari Rabu um, ya.